Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'matuhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu min sururi anfusina wa min sayi'ati ahmalina May yahtihillah falamudillalah Wa mayyudlilhu falahatialah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammadin wa ali muhammad amabtu Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala saat ini kita masih mendapatkan nikmat rahmat dan karunia Allah taala sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid Untuk melakukan ibadah kepada Allah Tolabul ilmi Dan mengharapkan keriduan Allah menunggu waktu saat yang membahagiakan Saat yang berbahagia yaitu berbuka Berbuka ini adalah perkara yang membahagiakan bagi orang yang beriman Yang melakukan ibadah puasa Karena mulai pagi ya, sampai sore sampai saat ini Kita ini harus menahan diri Tidak makan, tidak minum Dan berusaha untuk mengendalikan diri dan hawa nafsu kita Agar puasa kita itu Mendapatkan kebaikan Dan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita jaga Puasa kita Kita jaga Dengan amalan-amalan Yang meningkatkan Kualitas ibadah kita Kepada Allah Yang meningkatkan Pengertian dan ilmu kita Ya agar kita beribadah itu penuh dengan keyakinan. Jadi kalau kita beribadah karena keyakinan dan mengharapkan pahala ridho Allah Taala ya, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Taala. Salah satunya adalah magfiroh, mensoma romadona imanan wahdisaban, gofiro lahu Man koma Imanan Jadi akan diampuni oleh Allah kalau puasa kita, kalau sholat malam kita beribadah kita di malam hari itu karena keyakinan, karena iman dan pengharapan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, itulah uh, uh, Ikhtiar atau usaha Agar mendapatkan ampunan Allah Iman dengan benar Kemudian mengharapkan Keridoan Mengharapkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu kaum muslimin Sudah Kita ketahui di pengajian sebelumnya sudah dijelaskan kepada kita bahwa orang kalau sudah meninggal dunia itu ketika diletakkan di kuburnya teman-temannya sahabatnya keluarganya orang yang dicintainya orang yang mengiringinya sama pergi sampai pada akhir suara Terompah sandal Itu terdengar oleh Arwahnya Oleh si mayat Innahu hatta innahu mau Kor'ani alihim Jadi dia itu mendengar Suara terompah Suara Suara sandal Orang yang mau pulang Ke rumahnya masing-masing Nah kalau sudah semuanya itu pergi kembali ke rumahnya masing-masing Yang tinggal bersama dengan si mayit itu adalah amalannya Amalannya itulah yang nantinya akan menentukan Apakah nanti dia itu akan selamat Amalannya itulah yang nantinya akan menjadi bukti Apakah dia nanti itu selamat Ataukah dia tidak selamat Kalau orang yang beriman Mendapatkan rahmat dari Allah Karena waktu hidupnya di dunia Itu mengikuti tuntunan Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Mau beriman dan mau beramal Soleh Sehingga ketika Dua malaikat itu datang kepadanya Lalu mendudukkannya Dua malaikat itu datang kepadanya Menjadikan dia itu dalam keadaan duduk kan Sudah saya jelaskan Bahwa duduknya si Mayit ini Bukan duduknya yang berada di tempat kubur itu Yang dia itu ditanam Kenapa? Karena Uh, secara logika Kalau si mayit sudah ditanam atau dikubur ya, Dia akan dihimpit Dibuatkan untuknya liang Liang itu bahasa Arabnya itu lahdun, lahat Dibuatkan lahat kemudian ditutupi dengan rapat Sehingga secara akal itu tidak akan bisa uh, Duduk atau siapa yang mendudukkan kecuali dibongkar kuburannya? Nah ini perkara goib. Ini si mayit ini sudah berada di alam barzah atau alam kubur. Dua malaikat datang kepadanya, menjadikan dia itu duduk, lalu bertanya kepadanya, "Makun tataku Fi Hadar Rojuli Muhammadin." Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tahu tidak? Ini Muhammad. Apa yang akan kamu katakan tentang Muhammad ini? Jadi malaikat itu memberitahu tentang keadaannya Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di barzah itu. Jadi malaikat penanya kubur itu mempertanyakan kepada tiap-tiap mayit, tiap-tiap ahli kubur itu. Makun muhammadin, kalau orang itu beriman Waktu hidup di dunianya Orang itu Biasa ngaji Ngaji itu uh, Ngerteni Nopo perkawis yang diji Terus ngamalakan perkawis yang dikaji Itu namanya ngaji Jadi kalau orang itu Biasa ngaji dia akan Diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala Allah meneguhkan Kepada orang yang beriman Bilkaulis sabit amanu Bilkaulis sabit Fil hayatid dunia Wa fil akhirah Jadi baik di dunia ataupun di akhirat Orang-orang yang beriman itu Diteguhkan Hatinya dengan Kalimat yang kuat Dengan ucapan yang teguh Kokoh yaitu kalimat La ilaha illallah Itu adalah Qaulus sabit Ucapan yang kokoh yang kuat Lan fiso malaha Tidak akan terputus Itu adalah urwatul wuska Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Urwatul wuska lan fiso malaha Fakotistam sakabil urwatil wuska Lan fiso malaha Nah, jadi orang itu akan berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat Yang tidak akan terputus Dan tali itu adalah kaul il Jadi orang yang beriman akan diteguhkan oleh Allah Orang yang beriman itu ya karena Waktu hidupnya di dunia berusaha untuk menunjukkan keimanannya itu dengan kata Kataatan atau Mau mudah, ringan, longgar Untuk melakukan amal-amal Soleh Itu orang yang beriman Sehingga ketika ditanya Tentang Muhammad Kamu tahu tentang Muhammad Lalu Muhammad ini siapa menurut kamu nah, Orang yang beriman Menjawab Ashadu anahu Abdullah warasuluh Saya bersaksi Bahwa dia adalah Muhammad Abdullah hamba Allah Dan Rasulnya Rasul Allah Nah karena tepat ya, Karena mampu untuk menjawab atau menjelaskan Dengan izin dan pertolongan Serta mendapat rahmat dari Allah Ta'ala Maka dikatakan kepadanya Untur ilamak adika minanar Coba kamu lihat, kamu perhatikan Sebenarnya kamu itu punya jatah tempat duduk di neraka jadi Allah mengerikan masing-masing orang itu sebenarnya punya jatah tempat tinggal tempat duduk di di neraka masing-masing orang semuanya kita ini juga abdalakallahu dan maq'atan minal jannah tetapi Allah memberikan ganti kepadamu Allah menggantikanmu dengannya pada tempat duduk dari surga itulah orang yang beriman jadi awal permulaan berada di akhirat yaitu di alam kubur atau barzah itu Itu diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau awalnya itu sudah mudah, bagus, longgar Maka perhitungan-perhitungan atau keadaan-keadaan berikutnya itu juga akan menjadi mudah karena sudah kita pelajari Di dalam hadis yang pertama Innal Qobro Awalu manazilil akhirah Kubur itu adalah permulaan Keadaan-keadaan Di akhirat Fa'inna jaminhu Maka siapa yang selamat Jika selamat Di permulaannya Fama ba'dahu aysaru minhu Maka Perkara-perkara urusan-urusan sesudah itu akan lebih mudah urusannya, sampai nanti diberi kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Hisapnya mudah, timbangan amalnya juga mudah, diberi kemudahan-kemudahan ketika menghadapi masa-masa berikutnya sampai dibangkitkannya seluruh makhluk seluruh manu, manusia. Itu kalau orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman bagaimana? Orang-orang yang tidak beriman ya kalau permulaannya jelas ruwet, jelas rumit, susah. Jadi permulaannya dia tidak akan mendapatkan apa eh, kemudahan. Orang yang beriman diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala Di dalam hadis yang lain itu disebutkan Dari Aisyah radhiyallahu anha Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi pertanyaannya malaikat itu panjang sekali Jadi ketika ditanya tentang uh, Ini Muhammad Makunta takulu fihadar rojul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Maka dia menjawab Huwa Muhammadun Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia adalah Muhammad Rasulullah Jadi mudah untuk menjawab pertanyaan malaikat itu Siapa Muhammad itu? Ja'ana bil bayinati wal huda Dia datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti kebenaran dan petunjuk Datang kepada kami dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dia bacakan walaupun ya, Bapak Ibu muslimin kita belum dan tidak pernah bertemu dengan Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam tapi Rasul itu datang kepada kita dengan murid-muridnya dengan sahabat tabi'in e, atba utabiin ut dan seterusnya ulama-ulama para ustadz, para mubalik Membawakan menyampaikan Al-Quran Karena itulah yang dibawa oleh Rasulullah SAW Jadi yang dibawa oleh Rasulullah apa Wahyu, kalamullah Yaitu Al-Quran Yang kita itu disuruh untuk beriman Dan mengikuti Al-Quran -Qur, Al Seruan-seruannya, perintahnya, larangannya Kita disuruh untuk taat mengikuti Maka ketika dikubur itu akan ditanya jadi kalau kita ini waktu di dunia Tidak pernah taat Sholat ngeboten, ngaji ngeboten Amal soleh suatu sotakoh botan, Eh tidak usah Tidak ngubris urusan-urusan kebaikan akhir, akhir Hidup hanya untuk di dunia Untuk kepentingan dunia saja Nah nanti berat nanti Dikubur nanti berat Walaupun nanti itu ditalkin ya, didikte, ditalkin itu dilafatkan Dengan kalimat-kalimat pendiktian Pendiktian karena yang menjawab itu adalah amalannya yang menyertainya. Imannya yang waktu di didu, dunia. Kalau orang tidak pernah beriman dan tidak pernah beramal-amal soleh. Dia akan merasa berat, susah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malah malaikat. Tapi bagi orang yang beriman diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Dia menjawab, wa muhammadun rasulullah. Ja'a wal huda, dia datang kepada kami membawa bukti-bukti kebenaran dan petunjuk yaitu Al-Qur'an. -Qur, Al Karena yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Qur'an. -Qur, Al Fa'aja'bana Maka kami menerima kami mengikuti kami terima Seruan yang datang kepada kami dan kami mengikuti, artinya samikna wa atokna. kami dengar dan kami taat taati. Itulah orang yang beriman. Dia menjawab wa Muhammadun itu diucapkan sampai tiga kali. Wa Muhammadun ja Bayinati Fa'aja benar watabakna, dan ini tidak bisa gorok nah, Orang tidak pernah to'at mau menjawab begini tidak bisa. Kelunjenam batin nate so'latin, kajengin jawab Fa'aja benar watabakna. Waniku panjenenganipun kan jenabi Muhammad SAW, kita beriman kepadanya, kita mengikuti waktu hidup di dunianya tidak pernah ikut, tidak pernah sholat, tidak pernah sodako. Punya harta kekayaan tidak haji atau umroh Tidak melakukan amal-amal kebaikan yang diperintahkan Amar makruf nahi mungkar dan lain sebagainya Ya maka terasa Susah dan berat untuk menerangkan, menjawab Kalau orang yang beriman Kalau orang yang beriman itu mengatakan Fajabna watabakna Kami mengijabai, kami terima Seruan Muhammad itu Wattabakna dan kami mengikuti Artinya to'at kepada Allah dan to'at kepada Ruh, Rasul Nah sesudah itu Karena awalnya itu mudah Si Mayit ini Dikatakan oleh Malaikat Nam solihan Tidurlah kamu dalam keadaan tenang Dalam keadaan nyaman, sampai dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika berada di kubur setelah beres urusannya selamat dari fitnah-fitnah yang ada di kubur maka disuruh untuk istirahat dengan tenang, enam solehan tidurlah dengan soleh dengan baik, dengan tenang dengan nyaman kod alimna talamu kinan bihi, sungguh kami sudah tahu jadi malaikat itu mengakui, kalau kamu itu adalah orang yang beriman. Kalau kamu adalah kemungkinan orang yang yakin di dengannya. Jadi oh, yang namanya beriman itu maknanya adalah mukinan yakin, seyakin-yakinnya. Atau bahasa lain itu tastik, membenarkan. Membenarkan dengan sebenar-benarnya. Itulah yang namanya yakin. Sehingga, kalau sudah yakin jadi orang yang beriman, itu mesti mau taat, mesti mau tunduk dan patuh kepada kepada Allah. Apapun yang diperintah, taat yang dilarang, taat. Orang yang datang kepadanya yaitu orang yang beriman, mau idoh, nasihat, minropih dari pemeliharanya. Nah, nasehat dari Allah itu apa? Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nasehat dan sebaik-baik, sebagus-bagusnya Nasihat nasehat itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW dibacakan, disampaikan kepada kepada kita berupa larangan didengar kemudian ditaati. Fantaha lalu mau berhenti? Jadi ketika datang kepada kita ini peringatan, ini larangan-larangan, ini halal dan haram Ini riba itu haram, rentenir itu juga haram Makanan-makanan ini haram disebutkan di dalam Al-Quran Amalan ini haram, tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya Kalau kita sedang memperbuat Berbuat perkara yang dilarang Nasihat datang kepada kita Maka kita yang beriman itu akan intaha Berhenti dari apa yang kita diberi nasih, nasihat Ya sudah berhenti Larangan-larangan di dalam Islam Di dalam Al-Quran Dan hadis Nabi SAW itu sangat banyak sekali Kita pelajari Kemudian kita ketahui Kita imani Kemudian kita amal amalkan Ada perintah ya kita jalani Ada larangan kita Kita tinggalkan Seperti kita diperintah di bulan ini Puasa ya kita lakukan puasa Walaupun berat Meskipun kita jadi pekerja misalnya Kalau tidak ada sesuatu yang Menyebabkan udur meninggalkan Kita upayakan Supaya puasa itu kita kerjakan Kecuali kalau eh, darurat kita safar, tidak kuat Atau ibu-ibu lagi hamil Atau ibu-ibu yang sudah sangat sepuh usianya ya, 70, 80, atau 90 sudah tidak kuat misalnya Boleh tidak puasa Tapi wajib bayar Kenapa? Bayar fitiah Kalau masih mampu berpuasa Mengganti di hari yang lain Di luar bulan suci Ramadan. Di diperintah puasa ya kita puasa Kita tinggalkan Ada yang mampu tapi Karena malas ya akhirnya lebih Mengutamakan tidak puasa nah, Daripada menjalani perintah Allah Ta'ala Padahal puasa ini adalah perintah Allah Untuk masing-masing kita ujian dari Allah Makanya pahalanya itu Berlipat ganda Pahalanya itu istimewa Karena Allah sendiri yang akan memberikan bala balasan Allah sendiri yang akan mengganjar Rahasianya Allah Tidak diberitahukan kepada yang lain Allah sendiri Jadi adalah amalan di kita kepada Allah Ini adalah amalan pribadi kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita upayakan untuk mengikhlas-ikhlaskan dan berusaha untuk mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada hadis yang kita pelajari. Jadi ketika orang yang beriman itu sudah mampu mudah memberikan keterangan jawaban kepada malaikat. Wa Muhammadun Rasulullah Walhuda walaupun orang yang meninggal dunia itu bukan orang Arab, eh, tapi bisa menjawab dengan bahasanya. Kalau orang Jawa ya pakai bahasa Jawa, orang Inggris ya pakai bahasa Inggris. Malaikat itu ahli bahasa, jadi bahasa apapun bisa. Nah, jadi tidak ada masalah. Nah, kemudian diperintahkan kepadanya enam solihkan Tidurlah kamu dengan nyaman Dengan tenang Kami sudah tahu nah, Kamu itu orang yang beriman Kamu orang yang yakin uh, Di dalam hadis yang lain Bapak ibu muslimin rahimahullah uh, Orang yang beriman Seorang hamba itu ketika sudah berada di kuburnya Dan ditanya Itu dia memberikan jawaban Keterangan yang lain Di dalam riwayat yang lain itu uh, Korok tu al kitab saya baca kitab Ai Quran. Saya baca Quran oh, Dia Muhammad Dia datang kepada kami Membawa bukti-bukti kebenaran dan petunjuk Kami baca Al-Quran Kami beriman kepadanya Watabakna Kami mengikuti dia Jadi saya baca Quran Saya beriman Saya membenarkan Saya mengikuti Rasulullah Alaihi. Wassalam. dan itulah Bapak Ibu muslimin rahimakumullah hasil dari kita beriman. Kalau kita mengaku beriman dengan baik dan benar, maka hasilnya apa? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan yang diajarkan dalam semua persoalan-persoalan urusan kehidupan karena semuanya itu akan bernilai ibadah kepada Allah maka kita wajib mengikuti Rasulullah dan itulah yang e, disebutkan di dalam Al-Qur'an salah satu diantara bukti cinta mencintai Allah Subhanahu wa taala jadi kalau kita mengaku beriman dan mencintai Allah taala maka nah kita ini ya harus melakukan apa Allah subhanahu wa ta'ala berkalam di dalam Al-Quran katakanlah wahai Muhammad itu di dalam surat Ali Imran jika kalian ya, itu mencintai Allah jadi jika kalian mencintai Allah Fattabi'uni, maka ikutilah saya nah, Itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran Rasulullah itu diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada kaum muslimin Jika kalian itu mencintai Allah Maka ikutilah saya, fattabi'uni Ayatnya ayat yang ke-31 Jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku Jadi kalau kita ini beriman kepada Allah Maka syarat benar iman kita kepada Allah Itu adalah mengikuti Rasulullah SAW Mengikuti itu artinya mentaati Allah dan rasul-nya Nah kalau sudah demikian, Allah pasti mencintai kalian. Allah akan mencintai orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Yang kedua, wayakfir lakum dunu Allah akan memberikan ampunan kepada kalian, dunu bakum terhadap dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah dengan baik dan benar, maka syaratnya kita harus itibak kepada Rasulullah Mengikuti Rasulullah Apa yang diperintahkan ditaati Yang dilarang ya ditinggalkan Apapun persoalannya nah, Kenapa ibu-ibu kok pakai jilbab Kok menutup auratnya Karena mengikuti perintah Allah Karena mengikuti perintah Rasulullah Bukan karena sungkan Bukan karena malu Atau bukan karena kepek Kepeksan Bukan Tapi menutup aurat itu Karena diperintah oleh Allah Karena diperintah oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Kenapa kok kita ini sholat Karena diperintah Allah Karena diperintah oleh Rasul Kenapa sholatnya harus mengikuti Rasul karena kita disuruh sholat mengikuti roh, Rasul. Solu kama itu muni usoli kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan sholat. Jadi inilah bukti iman. Kalau kita mengaku beriman dengan benar kepada Allah maka kita harus mengikuti Rasulullah. Dan untungnya keutamaannya. Kalau kita mengikuti Rasulullah dengan benar, tidak mengaku-ngaku luge, ngaku-ngaku ikut Nabi Muhammad, tapi tidak pernah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Yang namanya mengaku mengikuti Nabi Muhammad, umat kanjeng Nabi ini menghidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh kanjeng kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan mendapatkan keutamaan Yang pertama akan dicintai oleh Allah Kemudian yang kedua akan diampuni Dosa-dosa yang pernah kita perbuat Yang pernah kita kerjakan itu dimaafkan Di kali gusti Allah Dimaafkan dilebur dosa-dosa kita ini Nah salah satu diantaranya kita menjalankan puasa Dengan ikhlas karena Allah maka dosa yang pernah kita kerjakan akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala Bahkan kalau kita tuntaskan satu Ramadan penuh nah, Kita seperti bayi yang baru dilahirkan Tanpa dosa ini Masya Allah Itu keutamaannya Jadi akan diampuni dosa-dosa yang pernah kita kerjakan nah, Makanya kita harus merasa senang Untuk menghidupkan atau memperbuat Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya nah, Kita ketahui Perintah-perintah dan larangan itu Di dalam Al-Quran Di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah perintah mengikuti itu artinya perintah taat Makanya banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Itu yang menerangkan ati Allah war-rasulah Pulati Allah katakan Wahai Muhammad taatilah oleh kalian wahai orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul Rasulullah fa'in maka jika kalian berpaling tidak mau taat kepada Allah tidak mau taat kepada Rasul Diperintah oleh Allah untuk puasa Tapi tidak mau, tidak ada alasan Tidak ada alasan Pokoknya tidak mau Membantah, membangkang Diperintah untuk mengeluarkan infak, sodako, zakat Padahal berhak untuk mengeluarkannya Tapi tidak mengeluarkan infak, zakat, atau sodako Diperintah untuk ngaji Tapi tidak mau Ngaji tidak mau amal-amal soleh, itu namanya tawalau berpaling. Nah, kalau sudah berpaling, itu bagaimana? Nah, itu sama halnya menjauhkan diri dari kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sejauh dari cintanya Allah, maka dekat dengan murkanya Allah, dekat dengan marahnya Allah. Dan itu berlaku kepada mereka orang-orang kafir. Fa'inna alloha layuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Niki maghrib pun jam pintar. 30 pinten nih. Sehingga ada jadwal sakat ditinggal Nekten Genimo Jakarta 36 alamin Sudah mulai masuk waktu maghrib ya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Beberapa keterangan dari Al-Quran dan hadis ini Menjadi pengingat, nasihat dan tambahan ilmu yang bermanfaat nah, Kita berharap supaya amal ibadah kita Diterima oleh Allah subhanahu Ta'ala Amin ya rabbal alamin Wa akulu kolihadah Wa astaghfirullah hali walakum walhamdulillahirabbil